Selamat tinggal Tahun yang baru oh, Selamat datang Di tahun yang baru Semoga kita Selalu kan diberkati Dari dia sang Pencipta yang penuh kasih oh, Selamat datang di tahun yang baru Oh selamat datang di tahun yang baru Oke oke teku tangan untuk tangan untuk semua dong okay. uh, saya injurkan ya untuk uh, untuk teman-teman teman-teman dari YouTube semoga uh,